Wow, wow, wow, wow. Wah, wow, ada mainan kotor, teman-teman. Wah, wow, kotor sekali mainannya ya. Wow. Wah, wow, ayo kita masukin. Kita cari lagi mainannya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, teman-teman. Oke. Okay. Thank you. Wah wah wah wah mainannya. Ternyata ada di sini teman-teman. Wah, kotor sekali mainannya ya. Wah, ada berapa mainan ini ya teman-teman? Oke, kita masukin dulu teman-teman ya. Wah, kayak-kayaknya sini mobil-mobilan ya teman-teman ya. Wah mobilannya ada berapa ini Wah mobil-mobilannya keren Keren-keren semua Coba nanti kita cuci Itu mobil apa ya Oke teman-teman wow, wow, wow, wow ada yang gede juga teman-teman mobilannya Wah mantap wah ini juga Wow, keren oke teman-teman selanjutnya kita akan cuci mobilnya teman-teman biar kelihatan ini mobil apa ya will be stay teman-teman bil polisi Mobil Beko I'm jeep! Mobil truk sampah Wow, mobil derek Wow, mobil molen! mobil truk pasir